Selamat datang di channel Sehat Alami. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo semua. Selamat datang kembali di channel Sehat Alami. Pada video kali ini, kita akan membahas 10 tanda-tanda ginjal tidak sehat yang perlu Anda ketahui. Ginjal adalah organ vital yang bertanggung jawab untuk menyaring limbah dari darah dan membuangnya melalui urin. Jadi, Ketika ginjal tidak sehat, itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Yuk, simak tanda-tanda ginjal tidak sehat yang perlu Anda perhatikan. 1. Urin berbusa. Jika urin Anda berbusa setiap kali buang air kecil, ini mungkin menunjukkan adanya protein dalam urin Anda, yang merupakan tanda bahwa ginjal Anda tidak berfungsi dengan baik. 2. Urin berdarah. Jika urin Anda berdarah, itu dapat menjadi tanda infeksi atau peradangan pada ginjal Anda, yang perlu segera diobati. 3. Perubahan warna urin Jika urin Anda berubah warna menjadi gelap atau keruh, ini dapat menjadi tanda bahwa ginjal Anda tidak bekerja dengan baik. 4. Pembengkakan pada kaki Pergelangan kaki atau tangan Pembengkakan pada bagian-bagian tubuh tertentu dapat menunjukkan adanya masalah pada ginjal Anda, yang dapat menyebabkan penumpukan cairan di dalam tubuh. 5. Rasa sakit di area ginjal Jika Anda merasakan rasa sakit di area ginjal Anda, yang terletak di bagian belakang tubuh Anda di bawah tulang rusuk, itu mungkin menunjukkan adanya masalah pada ginjal Anda. 6. Demam dan menggigil. Jika Anda mengalami demam dan menggigil tanpa alasan yang jelas, itu bisa menjadi tanda infeksi pada ginjal Anda. 7. Kehilangan nafsu makan. Jika Anda kehilangan nafsu makan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, itu bisa menjadi tanda bahwa ginjal Anda tidak berfungsi dengan baik. 8. Kelelahan yang tidak wajar, jika Anda merasa sangat lelah tanpa alasan yang jelas. Itu bisa menjadi tanda bahwa ginjal Anda tidak berfungsi dengan baik. 9. Kesulitan tidur. Jika Anda mengalami kesulitan tidur, terutama jika Anda sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, itu bisa menjadi tanda bahwa ginjal Anda tidak berfungsi dengan baik. 10. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi bisa menjadi tanda bahwa ginjal Anda tidak berfungsi dengan baik karena ginjal bertanggung jawab untuk membantu mengatur tekanan darah Anda. Itulah 10 tanda-tanda ginjal tidak sehat yang perlu Anda ketahui. Jika Anda mengalami beberapa tanda-tanda ini, segeralah periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat.